everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel, still with me, Pio, how you doing? Nah kali ini gue akan review, nggak perlu gue tutup-tutupin ya, kalian udah tahu yang di depan ini apa ya Tapi sebelum gue review, gue mau kasih opening dulu nih ya, tentang jam tangan ini sebetulnya apa sih dan collab sama apa ya, Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya ada oke okay, ini adalah Seiko 5 yang berkolaborasi dan membuat limited edition bersama dengan uh, legendary gitaris dari uh, grup bandnya Queen dan namanya adalah Brian May Brian May itu selama kurang lebih dari bukan kurang lebih ya mungkin lebih ya dari 40 tahun Brian May itu udah menggunakan Seiko 7548 Quartz Yang dibelinya waktu tour di Jepang pada tahun 1975 Nah yang kedua Setelah sukses dengan Seiko 5 Sport Brian May yang versi 2020 Yang kemarin itu Omong-omong, Seiko bikin lagi nih kolaborasi sama dia lagi. Itu adalah temanya Red Special dengan kode referensi SRPH80K1. Nah ini dia di sini. Nah ini merupakan kolaborasi yang kedua Seiko Watch Sport dengan Brian May. Nah untuk yang ini itu ngomong-ngomong limited edition ya kurang lebih di 12.500 aja. Nah dan sebagian hasil penjualannya akan disumbangkan ke The Mercury Phoenix Trust Apa sih itu? Nah itu sebuah organisasi amal yang didirikan oleh Brian May uh, Roger Taylor dan Manager Queen Jim Beach Untuk mengenang Freddie Mercury Sang vokalis ya untuk membantu mem mendanai perang melawan AIDS di seluruh dunia Ini keren Kalau menurut gue sih ini lebih stunning daripada yang awal ya dan boxnya ini bener-bener kayak apa ya modelnya kayak gitar case banget sih leather Graffiernya Seikonya juga gold ini keren banget bener-bener kayak gitar case pas banget sih buat koleksi juga oke okay, buat digunain daily beater juga oke okay. langsung aja gue open boxnya kurang lebih masih sama dan di sini masih ada coin picking ya coin picking yang ada ya lambangnya lambangnya Brian okay, di sini sama yang dibaliknya sini gambarnya gitarnya dia oke okay. nah ini sekarang gue ambil jamnya nih jamnya waduh Seiko 5 sport kalau yang dulu kan uh, case nya stainless steel ya case nya warnanya stainless steel terus dial nya agak sedikit merah hati ya. Kalau ini kurang lebih masih sama ya ciri khas warna gitarnya dia, uh, gradient red, cuman di sini ini merahnya kayaknya lebih lebih ke tomatos ya, agak-agak terang sedikit dibanding yang lalu. Terus case-nya yang dulunya warnanya SS atau stainless steel, nah sekarang ini warnanya gold ya. Talinya masih nato juga sama cuman dia ada aksen gold-nya sama bakalnya holdernya semuanya gold. Aksennya gold jadi ini tricolor colors kalau gue bilang sih black, red, and gold stunning sih menurut gue ya keren, keren banget nah untuk spesifikasinya masih tetap sama kok movementnya menggunakan automatic movement dengan kaliber 4R36 power reserve-nya kurang lebih 40 jam terus dia punya fitur hack and manual winding terus case nya tadi yang udah gue bilang bahannya stainless steel untuk glass materialnya dia Hardlex Hardlex Crystal Untuk case backnya sendiri Dia tetap see through Tapi kacanya red ya Dan dia sapphire glass Yang bagian belakang ini sapphire glass Kok depannya enggak sih? Iya sih menurut gue juga gitu Kenapa enggak sekalian depannya sih Tapi enggak tahu lah mungkin Seiko punya alasan tersendiri ya Kenapa yang ini sapphire Yang depannya justru malah hardlex Yeah. Terus untuk diameternya masih tetap sama Diameternya 42,5 mm Dan ketebalannya di 13,4 mm Untuk look widthnya ini ada di 22 mm Dan lug to -luck ini cuma di 46 mm ya empat puluh enam nih yeah. dan ini cocok banget buat kalian yang belum tahu atau yang mungkin udah tahu gue remind lagi ini case nya menggunakan style nya CSKX007 si yang melegenda dan udah discontinued ya yeah. nah, ini dia Seiko Brian May untuk nya dia modelnya bakal ya yeah, karena NATO jadi dia nggak menggunakan trifold uh, Double push clasp or whatever, ini benar-benar klasik. Dia masih menggunakan buckle. Untuk water resistance nya sendiri ada di 100 meter. Untuk screw down crown dia nggak ada ya, karena ini kan bukan seiko diver. Jadinya dia nggak punya screw down crown. Oke. Okay? Dan usain kalau seandainya setting, ya. Ini tips buat kalian. Kadang kan ada yang masih tanya tuh kok jam 12 siang udah ganti tanggal sih? nah itu karena biasanya kalian settingnya tanggal dulu baru jam jadi kalian gak tau MPM nya jadi kalau boleh saran supaya gak bingung waktu kalian setting usahin 24 hour diputar jadi kalau seandainya jam 12 ini ganti tanggal tuh kan ganti berarti ini malam kayak gitu nah setelah itu baru kalian cari jamnya jam saat itu jam berapa baru di setting tanggal sama harinya Fitur yang lain day-date display dan lume gimana sih? Nah, Seiko pasti penasaran dong sama lumnya pasti keren kalau loomnya. Nah itu tadi review singkat gue mengenai Seiko Brian May. Menurut gue my personal opinion ya gue lebih suka yang ini ya, dibanding yang SS. Berarti yang SS jelek dong? Enggak selera aja Kalau menurut gue ini lebih mewah sih ya menurut gua goldnya itu jauh lebih kelihatan klasik, stunning dan mewah dan jadi apa ya? Kalau misalkan let's say di pergelangan tangan tuh kelihatan lebih stand out banget. Nih. Anyway, pergelangan gua ini kurang lebih lingkarnya 14,5 cm ya. Dan untuk Seiko Brian May ini masih cocok banget nangkring di pergelangan dengan ukuran segini ya. Jadi buat kalian yang punya pergelangan kecil atau sedang itu pas banget. Lagi pula model ini juga apa ya, ibarat kata allrounder ya, stylenya cakep banget. So buat kalian yang mau belanja ini, buruan ya. Bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita juga bisa. Terus jangan lupa dicek promo-promonya yang sedang berlangsung ya. Mungkin aja kalian beruntung. Oke. Okay. Dan buruan. Kalau buat yang udah nungguin ini, ini sedang ready sebelum. Uh, sold out ya karena ini limited jadi kalau misalkan habis ya habis, dia nggak akan ada lagi oke langsung aja ya buat yang ada pertanyaan bisa ditulis di, ditulis di kolom komen. Ya, yeah. yang uh, belum subscribe jangan lupa subscribe terus yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan info info terbaru dari channel kita dan apalagi kalau seandainya kita lagi ada episode surprise surprise oke okay. I think that's all everyone See you on the next video. Happy hunting and happy shopping. Bye.